Suatu hari Ku berjalan Menyusuri bukit terjal Ke curang dan lembah Kulihat dalamnya jurang Ragu di hatiku Ke kanan dan kiri Berluka dan hutan-hutan Sangat luas Mungkin ku berharap ada Adakah di hati berperan Semuanya Lukar dan hutan hutan sangat luas mungkin ku berharap adakah lagi pelangi dalam cita hati oh pat ganti semuanya harus pengorbanan.